benar jadi seperti yang bung bilang tadi kan kalau udah lewat abang-abang ini masuk kampung nah udah jelas lah berbincang sama itu iya kan. nah. karena kerenakan juga untuk uh, mungkin ada kota dewan kita ah. berikan juga gitu ya ada yang bilang apa masyarakatnya ah. masalahnya apa ya orang ini menanya ini gas berasal dari mana apakah korupsi nah, nah. ada juga kok tiap hari bagi-bagi beras oh. macam hebat kali nanti Bode. mau nyalon ah. ah. 23 action assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh berjumpa warahmatullahi lagi bersama kita podcaster jalanan yang penting podcast iya <gulangan> asik kali oke luar biasa apa kabar Bung Irfan Alhamdulillah sehat Bung Arief jadi gimana kabarnya Alhamdulillah masih sehat juga oh, mungkin hilal THR yang belum kelihatan kenapa itu enggak ada tanda-tanda belum ada ini yang nelpon, -nelpon dari bapak ya. itu Nggak ada belum ada gorden pun belum ganti nih Aduh telat lah ya <laughs> <laughs> aku udah dapat udah dapat udahlah uh, lewat mana wow. udah cair lah berair <laughs> <laughs> oke okay, malam ini kita mau ngapain Bung ini malam ini kita lagi berada pasti di rooftopnya dunia kopi iya oke okay. dunia uh, kopinya. Dunia kopi kopinya enggak bikin gembung oh, ini iya. dia ya masih disponsorin ya ini, ini. Nah, okay. jadi kalau kepingin kalian lihat kita langsung live bagaimana keadaannya langsung datang aja ke dunia kopi iya ada di jalan Insinyur Haji Juanda nomor 100 tebing tinggi oke okay. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kedatangan tamu yang luar biasa besarnya yang luar biasa hebatnya oh, uh, Idola ibu-ibu Di kota tebing tinggi suka bagi-bagi beras Ya makanya itulah ibu-ibu senang iya, Kalau udah datang ya. ini oh, Jadi Dua orang oh. datang ini Komplotan ini Konyang ini ya kan oh, iya. berbincu ibu-ibu oh, itu iya. Oke ya, Langsung saja kita panggilkan Ini adalah dari Gas Ya. Yeah. Gerakan Amal Sedekah Dan ini adalah pondernya Ustadz Samsir Dan Ustadz Akmal nah, oke, okay. dadah, dadah dulu, dadah iya, jangan tegang kali ya, ah, istri istri di rumah, dadah, dada, oh, ya, ya, mau dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, Bang dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, Bang dadah, dadah, dadah, dadah, di dadah, dadah, dadah, dadah, setelah sekian lama kami hubungin Ternyata setelah diintervensi manajer kami Baru mau hadirkan oh, iya. ah, Luar biasa ya, Alasannya sibuk Tapi memang kita tahu kesibukannya memang Luar biasa gas ini bung? Oh iya nah. Untuk kegiatan-kegiatan sosialnya Khususnya di tebing tinggi bung ya Benar sekali Jadi, Untuk kita hadirkan sangat sulit bung Sangat Kenapa? sulit karena orang ini menggantikan Fungsional dari dinas sosial eh, Maksudnya gimana ini? Uh, ya karena kan Orang ini sosial uh -uh. Kita punya dinas sosial Tapi orang ini membantu mungkin oh, ya. iya, Membantu iya. Bapak itu lagi <laughs> Oke apa kabar Bang Samsir? <laughs> Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Bang Kakak gimana? Alhamdulillah sehat Wah, Masya Allah, sehat Udah puasanya gimana? Alhamdulillah lancar iya. ya. TAR-TAR udah keluar? Belum <laughs> <laughs> Alah, Badan besar TAR belum <laughs> Merendah aja Ini mau ngapain kemarin ini, Bang? Ya siapa oh, hmm. lah lu. Ini abang -abang ini. Oh, ya sebenarnya kita eh, orang oh. ini yang kita ngapain kami di sini kok oh. <laughs> <laughs> tiga jam oke okay. jadi bang samsir hmm. dan bang akmal ini adalah foundernya gerakan amal, amal sedekah Sedeka atau gas iya. gas uh, mantap mantap, mantap, oh, mantap gas mantap oh, itu tagline ya gas mantap ya sedikit ada gas mantap gas mantap uh, kita kepanjangan iyalah <laughs> Jadi luar biasa ini uh, foundernya gas kira-kira sedekah dan kita mau tanya-tanya ini karena gas ini luar biasa Iya benar benar-benar ah. Jadi seperti yang Bung bilang tadi kan kalau udah lewat abang-abang ini masuk kampung ada ah, jelas lah sama oma itu Ia, kan ah. Karena kemarin ada eh, di postingan orang ini menanya ini gas berasal dari mana apakah korupsi Nah ah. ada juga kok tiap hari bagi-bagi beras, macam hebat kali nanti mau nyalon oh, <laughs> maka ini juga. harus kita tanya langsung, oh, apakah ini sebuah pencitraan atau sebuah harapan? iya <laughs> Oke, okay. eh okay. uh, mungkin ke Bang Samsir dulu uh -uh. pertanyaannya kami uh, mau nanya, sebenarnya ini gas itu apa? Ya gas ini gerakan amal sedetak uh. Bukan tabung gas ya oh, nah, Tabung okay. gas Sya. kita bayar Ini waktu mereka bayar mereka dapat pahala Masya oh. Allah, nah, Masya Allah. Jadi gas ini dibentuk Pertamanya mm -hmm. kita gabung dari oboran dakwah Tim kita dari oboran dakwah Karena mulanya kita sendirian mm -hmm. Ini nggak ria Ini kita motivasi Bagaimana untuk masyarakat yang kecil Bisa membantu masyarakat yang kecil juga Jadi kita bentuk nih Awal-awalnya mana kita bentuk sama ketua, sama benar, sama orang-orang yang lain Bagaimana kita bisa mencari pahala orang Demi kita yang menjemput pahalanya oh. Kita sendiri yang menjemput Cikal bakalnya berarti ya. dari teman-teman obrolan dakwah ya. Terus punya inisiatif untuk menjemput pahala Pahala ya, ya. ya. Kalau nggak kita jemput, kita nggak akan dapat Iya ini yang dimaksud menjemput pahala masyarakat ini maksudnya bagaimana? Dengan cara sedekah itu namanya gas, gerakan nama sedekah. Oh. Kita jemput dari kede kede atau rumah ke rumah atau uh -uh. siapapun dia yang mau menyimpakan hartanya sedikit. Oh, oh gitu. gitu. Jadi uh, dari tim gas itu menjemput sedekah dari masyarakat, masyarakat mungkin dari kawan kawan, kawan, -kawan yang ingin kawannya. bersedekah dan dijemput langsung oleh tim gas tim dari gas rumah. Sendiri. Ya, ada ya. punya ada timnya, ada berapa lah tim tim kita hmm. yang kita suruh rumah ke rumah atau jemput di perdi atau jualan mereka. Oh, itu, betul -betul. itu dari para donatur lah. ya donatur Itu donatur yang donatur, donatur yang sudah tetap atau gimana itu? Alhamdulillah sudah tetap. Astagfirullah ah, ya sudah. Kan? Karena ada berapa? 400 ratus para sudah. Empat ratusan ya karena, ya, karena, ya, karena udah terpercaya ya. gas ini ya, jadi donatur itu udah, udah tetap aja ya jadinya ya? Ya Insyaallah lah gitu kan percaya pun ada juga ganjar-ganjar yang lain-lain, hormon -lain, fitnah atau semua men... itu hal yang biasa. Oh, kita. maksudnya gimana nih? Ini mungkin fitna, nanti nih, uh. benar pertanyaannya ini, Tanya. biar nggak lebih terlalu ter yeah. cepat yeah. penetrasi, uh -uh. ya kan? Coba kita minum dulu. Minum dulu, oh. oke okay, siap. Ah okay, uh -uh. diseduh dulu. Jadi. Jadi bang Samsir, ada 400 orang donatur tetap itu setiap minggunya, kan ini kita tahu, gas. Gas ini kapan membagi-bagikan sedekahnya ini? Setiap hari apa atau dia setiap hari apa atau setiap minggu atau setiap bulan? Kita membagikan berasnya itu setiap Jumat Setiap hari Jumat? Setiap hari Jumat, karena berpahala gitu besar Masya Allah Setiap Jumat kita kutipnya di hari Rabu sama Kamis 400 ya. orang itu diakomodir hari, uh, hari Rabu dan Kamis? Ya di... Alhamdulillah bung saya dapat lebih sedikit bung <laughs> Oh masya Allah. <laughs> Oke. Okay. Ya benar-benar. Silakan, oh, silakan kalau boleh tahu nih, Bang Samsir ya, uh, awal berdirinya gas ini udah berapa lama Bang? Berdiri gas ini, alhamdulillah sudah mencapai 2 tahun lah. Oh Ya Allah dua, dua tahun, tahun eksistensinya. Lah, ya. Jadi selama 2 tahun ini banyak lah ya yang terjadi. Itu tadi ya uh, rutinitasnya setiap Jumat ya. Setiap Jumat. Setiap ya. Jumat bagi kelapangan dengan dana-dana uh, yang dikumpulkan dari donatur. Itu teman-teman dari GAS lah ya mengutip ya uh, Allah. Jadi kan ini uh, tadi nyatakan bahwasannya dari masyarakat hmm. Ini apakah dari tim GAS itu memiliki kriteria masyarakat yang uh, boleh memberi sumbangsi atau menjadi donatur? Apa? Itu kriteria bagaimana, apakah memang harus orang kaya, nah, orang berpunya siapa aja, Apakah boleh harus uang, gitu ya. berupa uang, apa harus berat atau bagaimana hmm. Alhamdulillahnya ini ya Kita donaturnya itu orang-orang yang miskin juga oh. Orang, -orang yang perlu juga dengan namanya untuk dibantu Tapi mereka ingin membantu juga gitu. oh. secara ekonomi ya Sesara masih ekonomi, belum sejahtera masih, ya belum Sejahtera lah, tapi mereka mau memberilah Memang wow. orang tidak. itu yang memberi itu nggak takut miskin apa udah memang nggak punya nggak enggak nggak malah ngasih makan. Oh, oh, malah bagi oh. malah sedekah gitu. Karena kita pakai motivasi. Aturan juga, kan daripada. kalau kalau memang kita nggak punya kan ditabung uang itu bukan disedekahkan. Hmm. Terus nanti mau makan apa lagi gitu. Karena ada iman mereka. Oh. oh. seber bersedekah itu karena ada imannya. Masyaallah. Oh, karena mereka berimpak. Oh, benar benar. Kalau benar. dia enggak beriman dia enggak mau Oh. Dia bahil Bahil oh, lah. Si Allah. Dia, nabung dia, dia, ya. dia nabung dia ya hmm, Jadi bukan. orang yang uh, Sedekah dan berinfak ini Bukan karena kaya tapi karena iman ya nah. Begitu mungkin saya samsung nah, maksudnya. Oh, mungkin juga konsepnya pak ini uh, Adalah tabungan yang sebenarnya Untuk akhirat, akhirat nanti kelah ya pak Ya itu dia Makanya tadi Makanya dia ya. berinfak ya Makanya hmm. mungkin ini kan saya samsung nih Apakah Dasarnya ini apa buat membuat membentuk komunitas gas ini apakah e, iya. memang e, melihat oh masyarakat tinggi ini banyak yang belum sejahtera e, jadi iya, kita betul. ayo saling bahu membahu A, atau memang saya sampaikan punya gira, pengalaman kan? luar biasa dengan sedekah dan infak atau memang mau nyalon 24 ini tadi kan iya atau memang mau nyalon pencitraan untuk 2024 jadi gini hmm. awalnya tuh kita pribadi hmm. awalnya kita pribadi keluarga dulu terutama kita beri hmm baru masyarakat sekitar kita. Jadi bu pikir-pikir kaulah pahala sendirian. Sedangkan ada ayatnya Anisain 14, uh. kita mengajak, mengajak untuk berbuat baik itu Albaqarah 148. Anisanya itu kita harus mengajak uh. atau dikatakan uh, seperti komunitas hmm. untuk mengajak orang-orang berbuat baik, berbudi oh, ya. oh. Allah. Nah dari di ayat tadi lah kita jadi motivasinya. Bagaimana bisa mengajak pedagang-pedagang di tebing tinggi? atau siapapun yang dermawan mengimpat nakes setiap minggu hmm, insya Allah Allah Allah kalau memang jalan ini memang jalanmu atau jalan akan jadi orang-orang yang untuk mengambil himpak pada orang-orang itu hmm. koma untuk jadi amalan lah jadi amalan oh, jadi amalan. memang dia untuk mungkin untuk memang mengajak ayo, berjamaah, berjamaah ya. Kita ya. ayo bersedekah berjamaah. berlomba-lomba biar, ya. biar manfaatnya itu lebih terasa Benar-benar benar Kalau datang semua dua mo kan ibu-ibu itu tadi tak apa lah berbincu dan oh, benar, rapi pirapi. karena ada yang datang begoni-goni. Oh. Semangat orang itu. Allah, Ini. Eh Bang Akmal masih apa kan? Masih bisa napas kan? Masih bisa. <laughs> masih bisa. Okay. Luar biasa Bang Akmal. Kira-kira Bang Akmal nih Uh, kan juga ini foundernya ini juga orang-orang yang sibuk kontribusi eh, iya. Bang Akmal nih apa ini digas ini eh, iya. Nenis, apakah seperti, seperti ini aja juga? atau, atau cuma duduk-duduk, nengok-nengok duduk, sebagai neko, neko. ngutip siap hari Rabu dan Kamis sayanglah oh, abang-abang itu ngutip ya? iya ya. Ma, -tong -tong -tong -tong. apaan gas ini, bah? kenapa gitu, bung iya, tengoklah yang badan lembut seram, hmm. macam dipko laptop coba ya kutipnya. Apa, enggak, apa enggak, Don? apa enggak, Don tadi, bu apa itu ya? coba sama bicaranya ngutip lebih oh, besok aja tuh Sir. Ah tahu <tuh> duit Bang Samser juga banyak kan. <gulakan> lah, <masalah>, duluan <tuh> kan lah, Iya. Mau Bang Akmal kan. Emak. Udah don duluan nengok Bang Akmal ya. Kan? Ma... Bang nah, Akmal ya kan? Atur yang kasih 10.000, eh, 100.000. Udah oh. <tuh> lah ini, Bang. Penting aman lah Bang minggu <tuh> ini. Iya. <tuh> Tapi memang dipaksa-paksa mintanya, Bang. Iya, oh, memang kayak gitu, Bang. Dari ikhlas hati lah. Ikhlas oh, hati ya. Dipaksa kali. Jadi oh, oh, pas Abang datang gitu, enggak Nggak, nggak ngasih atau kayak mana atau udah ada janji dulu nggak, ini ikutin kita tahu tiap hari rabu dan kamis memang udah tahu orang tuh mau dikutip oh hmm. Donatur-donatur tadi tukur. ya hmm. jadi bang akmal selama mengutip ini kendalanya apa itu iya benar kan bang. ini empat orang ini selama dua hari Iya itu dengan dengan juga uh, pekerjaan atau kegiatan bang akmal di iya. pribadi kan ini kalau, para saudar bagaimana ini kira kira kalau pekerjaan sih nggak nggak terganggu karena ya. kan kutip malam Oh malam. malam, tapi minyak abang habis nanti, potong nah, dari itu, itu. situ. Oh hanya Allah yang mengganti nanti. Masya, Masya Allah. Allah. Enggak. Betul abang. Pertanyaan saya kan, nanti diambil dari situ untuk ngisi minyak abang. Benar, abang. Bener abang. Bener, bang. Nanti karena aku injak ya, kaki abang. <laughs> enggak. enggak. Atau ya. abang mau nyalon 2024 pakai iya. ah, ngomong kayak gini. Enggak, enggak iya. ya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa tuh. Orang ini bersinergi. Iya, yang iya, satu mengkoordinir, satu ngutip. Benar benar. Itulah. Fungsi dari berjemaah Berjemaah tadi itu ya uh -huh. Ada yang konsep, ada yang kelapangan, ada yang mengumpulkan Jadi Bang Samsir kembali lagi atau Bang Amal yang siapapun mau jawab Jadi dari awalnya ini gas ini perdananya ingatnya berapa yang bisa terkumpul Dan uh -huh. berapa uh -huh. banyak benar -benar paling benar. banyak bisa memberi Disalurkan, uh -huh. Disalurkan. Awalnya kita nggak nyangka gitu karena kita niat juga dikenal Allah, awalnya paling 300-400 ribu lah gitu hmm, kan hmm, Itu hmm. paling banyak gitu hmm. kan. Tapi, awalnya itu Alhamdulillah kita mendapatkan sebanyak sekitar 50 sa Alhamdulillah Ini 50 sa apa semen? Bang? 50 sa <laughs> beras uh, beras oh. beras lah masak semen Macem macam sedekah ke panglong aja semen, iya, iya, yang soalnya yang tadi kita cerita ibo. sana sini sana sini enggak tahu Pak ba. ini yeah. bahasa apa gitu. oh, oh jadi oh iya kita juga mungkin sedikit apa ya bahasanya gas ini dari uang yang diberikan donasi uh -huh. donatur uh -huh. dikonversikan menjadi Ke beras benar, benar. Oh. oh berarti memang hanya beras yang diberikan ya, ya kita Oh beras. awalnya cuma 300-400 ribuan kita cuma... berpikir oh uh -huh. uh -huh. uh -huh. hmm. nasar kita di Facebook media sosial paling sebutnya kawan-kawan uh -huh. nah, uh -huh. malah uh -huh. gitu kan uh -huh. Tapi memang Allah lah ya kan Allah yang menggerakkan semua hati-hatinya Karena niat baik itu tadi ya. Itu kan, hmm. Ada juga yang tahu sama kita, ada juga yang beruma kita ter terang kan. Alhamdulillah di hari pertama Jumat itu alhamdulillah dapat banyak. Hmm. Ya, makin bertambah Jumat keduanya makin bertambah banyak, nah, Ketiga, sampai singgir, terbatas lagi dan so, so, Paling banyak berapa? <coughs> paling banyak di satu ton koma 3 kilo. Oh, itu. pernah. 1,3 ton. Beras. Beras. Uh, dari uang yang dikumpulkan, uang tadi, yang itu? dikumpulkan tadi itu wow, luar biasa Bang Aka ini jadi Bisa itu banyak gitu. luar biasa dikontribusi Bang Aka kalau ya. saya Pak ini suruh ngumpul Pak pokoknya leksi kita udah ketahui habis nombok kalau ini kita Hah? habis nombok uh, lu kalau kita ngutip lumayan lah tapi bu ngarif-ngarif ya ah? nah, di sininya gas ini ada uniknya gitu. apa itu tuh, bu bersedekah tidak kita boleh luwankan. Gitu. Maksudnya oh, gimana? Bersedekah boleh kita luangkan Ma'arif misalnya jauh di luar kota. Hmm. Iya, iya. Kita ada namanya grup, grup hmm. amal sedekah. Hmm. Grup apa ini? Grup, grup pes, Grup We... WhatsApp. Pes up oh, dulu. jadi Ma'arif tuh bisa gitu. Kita kita luangkan gitu kan. Penting pahalanya mengalir. Oh, oh jadi kita luankan dulu. Oh, jadi misalnya telepon oh, Pak Samser, hmm. ini uh, pakai karena dulu aku satu saat beras. Lagi luar kota, ya. Gitu ya. Aku lagi ngeluar kota minggu Lalu depan, gua ya, ganti ya. jumbaku ganti bisa. bisa, bisa ya. Tapi itu tetap disalurkan tuh ya. Tapi disalurkan oh. karena ada, ada grupnya. Jadi kita di situ ada grupnya. Siapa yang memberikan itu dia masuk grup. Oh, masuk grup, uangnya didata di situ. Oh. Nah, di situlah ada terdata uangnya. Oh, nanti, kita ada video -video Nanti setelah kutip berikutnya baru dia melunasinnya ya. ya. Oh. Ada ada juga ngarang sampai luar kota pasper Oh transfer ke mana di Kalimantan? Ada... ke rekening siapa ke rekening... bang? Rekening gas lah. Gas lah, masak ke... ke rekening, rekening dinas sosial. Ke Rekening dinas sosial bang. Enggak, enggak, enggak. Atas, nama... Enggak, enggak, enggak. atas nama, atas nama, nama. saya sendiri oh, nah, jadi masa bang nanti, Oh, ya. oh jadi <laughs> sampai ke Kali... sampai Kalimantan juga. Enggak, enggak, enggak. Maksudnya enggak, enggak. orang Kalimantan menghubungin. Oh, nah. sambil luar kota juga, Bang yang Mas. Tapi karena dia tinggal pernah tinggal di Tebing. Dia oh. dia di, di, di, di Facebook lah Kalimantan, Facebook, ada juga dari Malaysia, tahun lalu orang Malaysia itu ada. Dari luar negeri juga, Bang. Dari luar negeri hmm. eksistensi gas ini berarti bubar. luar biasa. Sampai Kalimantan luar kontribusi kan? 1,2 ton loh bisa. Tiap itu, minggu lo, tiap minggu. Tiap minggu. Ya, itu. Bang, kalau boleh tahu kan, jadi setiap dana yang terkumpul itu itu semua langsung disalurkan. Ya, dia minggu itu dihabiskan dihabis langsung nah, habis, habis disalurkan ya habis tiap minggu dapat habis oh. yang berapa dapat dihabiskan Wah, itu si Allah kita Allah, kita Allah, kita Allah. kemudian kriteria yang menerima itu gimana bang ya. ah itu udah kita konsep duluan dari kita kita data dulu mm -hmm. gitu kan kita data mesti benar-benar data mm -hmm. oh mungkin ada juga penilaian oh, pandangan-pandangan berbeda-bedalah ya, nanti kita kita yang menjalani di oh. sini kita yang tahu gitu ya, kan. ya ya ya ya terutama dia memang fakir miskin oh fakir miskin itu dari gas sendiri yang ya, menilai ya apa yang memang rentan, memang gak bisa bekerja lagi, udah tua, hmm. anak-anaknya mungkin tak bisa lagi memberi, oh. gitu, kita cek gitu, lapangan Oh teman-teman gas itu langsung mensurvei ya ke lapangan hmm. biasa dulu kita ke rumah-rumah, nah rumah, oh. udah kita cek, uh -huh. nah, udahlah yang bisa bergerak dari rumah ke rumah, kalau nggak ada ke masjid masjid Oh gitu jadi ada sudah ada data-data penerima tetap lah ya sudah bisa dibilang ya, ya Bang ya oh insya Allah luar biasa Oke okay, ya. jadi uh, sangat luar biasa ya Berarti Benar -benar, dari gas sendiri mungkin sudah bisa memetakan atau bisa mempresentasikan kira-kira uh, berapa persen masyarakat yang kurang sejahtera di tebing sejarah tinggi. dari tebing tinggi ah, Kalau masyarakat miskin di tebing tinggi ini Grafiknya dari tahun ke tahun nih tubung menurut BPS Itu menurun Menurun Menurun Berarti Tapi kita tanya aja sama gas ini Tunggu dulu, dulu tunggu, tunggu dulu kita bahas dari Dari <laughs> dari apa tadi BPN BPS BPS ya. badan Pusat statistik, statistik yang hmm. data-data manusia lah ya, ya benar. Berarti itu menurun tebing ya. Berarti dalam arti kata Sudah mulai sejahtera masyarakatnya Iya berkurang loh orang miskinnya nah. Loh tapi kok stiker-stiker Apa itu keluarga sejahtera di rumah-rumah makin banyak Yang stiker merah tuh Nah itulah ber -ber berarti yang termasuk miskin Bung Itu yang miskin uh -uh. Kan Katanya ada berkurang yang, Ya tapi kan yang ada juga yang lepas coretannya Karena dia udah kaya usaha, Udah sejahtera uh, Udah sejahtera Jadi udah gak mau ikut lagi ya kan uh -uh. Nah, nah, Itu kan secara data Coba bener. kita tanya secara fakta yang Gas ini setiap Minggunya atau se selama gas ini ada gitu kan mm. uh, tuh lahir terbentuk mm -mm. selama gas terbentuk itu data penerima itu makin bertambah atau uh, berkurang. berkurang Ya kalau kita ini kan membagikan setiap lingkungan itu mm -hmm. harus ada donatur di lingkungannya mm. Karena masyarakat dia dan untuk masyarakat dia juga jadi orang-orang mm. kaya yang di lingkungan tadi kita aja mm -hmm. Kita ajak untuk berbuat baik di lingkungan benar, dia juga. Benar benar benar Karena kalau dia memberikan untuk satu juta mungkin berat mungkin kan gitu hanya yeah. Jadi mm. kita tak ajak yang baik-baik dulu Kita gotong royong 10.000 ribu 10 ribu lingkungan lingkungan ini Jadi bisa terbantu lingkungan dia gitu. hmm. Jadi yang kita data itu orang miskin itu ya semakin banyak sebenarnya Cuma Alhamdulillah di gas ini kita Siapa yang sudah uh, Alhamdulillah sudah ada pekerjaan Anaknya sudah mau, me, apanya, mau memberikan nafkah kepada orang tuanya Ya kita kurangi oh. Biasanya karena jatah di lingkungan tadi 45 nih karena sudah ada sejahtera di beberapa orang gak mau lagi meminta kuranglah jadi oh, biasa, biasa, luar luar biasa luar biasa jadi dia uh, masyarakat yang kurang sejahtera makin bertambah atau berkurang sebenarnya? kalau nengok dari lapangan ya makin bertambah sebenarnya makin bertambah ya? <tuk> bertambah oh kalau dari BPS tadi berkurang iya bu nah, berarti ini kan gak balance berarti Gas ini salah data Kok gak salah data orang gas langsung dari rumah ke rumah kok memang mendeteksi Kan lihat langsung rumahnya kelayakan ekonominya kehidupannya kan benar, benar. Pak Samsir? Uh. Ya mereka kok dibilang Iya mungkin di datanya semua di data gas ini ya, enggak. Yang hmm. lu enggak dapat pun udah dapat ini karena belum makan Gini gitu. apakah yang data ini nanti masuk ke rumah hmm. atau kan nanti oh tengok rumahnya Uh, nanti nah, didata juga atau nanti orang yang enggak ada dilewatin. Uh, oh jadi mungkin bisa aja ya uh, ada orang miskin di tempat mewah ya? Ada juga. Oh, oh, ada. ada kan oh, Pak benar, Samsir? Benar-benar. Oh. Berarti banyak kriteria dari gas ini banyak ya Bang, ya. bang ya? Oh. ya? Contohnya ada memang dapat harta waris uh, rumah warisan. Iya e, Tapi secara pekerjaan atau kehidupannya cara memang ekonomi, belum sejahtera, ya, benar-benar. Ya, kan dapat juga. Malah ada sebaliknya ada rumahnya reot-reot uh, ya, biasa rupanya di belakangnya sawitnya semua nyamar ya nyamar ayy. nyamar <laughs> uh, uh. alaman belakangnya lebar rupanya Are jalo air alaman belakangnya lebar oke okay. <laughs> oke okay, jadi tadi jadi <laughs> ini masyarakat tadi kan pada kit gas ini kan wadahnya orang sedekah dan didistribusikan kira-kira berapa minimal yang boleh sumbangkan atau berkontribusi kalau ada ini. donatur di luar sana gitu kan ya oke saya ini kan ya punya punya uang banyak kali e, ya yeah. mungkin ya karena ah ngurangi ngopi ya udah harga kopi 10000 ribu, 20000 ribu. E, yeah, ya seminggu lima 5000 bahkan boleh enggak itu ya uh -uh. di sini di ini ya boleh Oh nanti, kita, kita bilang malah orang makin banyak mengasihnya gitu oh, bener-bener bilang lima 5000 Alhamdulillah nanti ada rezeki orang ngasih 50-200-300 e, e ya kita bilang ceklah hati aja kalau kita nominal hmm. kan takutnya artinya mampu Masya karena kan kalau kede-kede rokok itu untung jual-jual lagi kecil itu kan enggak ke nanti kalau kecil Bang Aka malas ngutip memang yang di lapang itu memang ada yang ngasih 5.000, ada yang ribu oh tetap dikutip ya Bang Aka enggak marah dia ya Tidak. malah kita senang karena dia harus ada rutin, ada, nah, ada istiqomal di jalan oh, bener -bener. itu oh karena amalan mbak itu amal yang sedikit bener -bener. tapi terus menerus ya menurun benar-benar luar biasa Masya Allah luar biasa ini kan gitu daripada kita ngasih sejuta dua tahun lagi baru ngasih betul-betul betul tolak betul, betul. udah entah kemana yang mau kita bantu itu eh, ya soalnya kan? yang kaya dulu dulu ada yang kaya eh, yang mau dibantu terakhir awal yang dibantu yang terakhir awal yang dibantu oh, aja, aja. jadi teh Samsir Mungkin kan ini uh. sedekah dari agama Islam itu memiliki fadilah fadilah yang luar biasa kira-kira Uh, apa yang sudah dirasakan saya samsir sebagai Ya mungkin juga ikut serta sedekah dan sebagai wadah sedekah gitu hmm, hmm. dan mengajak orang bersedekah ada nggak kira kira fadilah fadila atau ya uh, apa namanya ya kejadian kejadian yang, yang luar biasa lah, selama, selama hidup ini kan karena karena sedekah ini gitu ya alhamdulillahnya kita yakin contohnya kita iman dulu lah ya kita iman karena nggak akan mungkin orang memberikan jutaan di jalan Allah, tenang, ada iman. Mm -hmm. Kita berimanlah, makanya yakin dengan Alquran quran dengan Allah akan diganti. Nanti di Al-Baqarah 261 itu yang gandakan. Itu di pertama motivasiku. Yeah. Kalau memang diperdebatkan gandakan berarti enak juga nih bermain nama Allah. Kita gitu. kata bermain nama Allah, nih, udah dapat pahala. Digandakan lagi, malah digandakan lagi. Itu kesehatan diberi lagi, gitu kan. Kayaknya hmm. enak, unik ini gitu. Sama awalnya di tahun 2012-an itu kan ya main lain nih gitu. mm -hmm. joran lah gitu pertama mm -hmm. kayak kayak aku pribadi ya aja terus kasih sampai di rumah tangga <tuh> istri ya istri uh, pertamanya awalnya ya gak yakin juga gitu. mm. bi uang kita habis nih bi kalau kita sedekah kayak gini kayaknya habis nih bi ya yakin nih ya orang Allah ngomong gak nya Berarti kalau nggak Allah ngomong kayak gini, berarti nggak nggak Tuhan nih gitu kan? Kita ada unik-unik juga ini gitu. Yaudah, kita. Sudah kita jur aja, langsung dua waktu nikah 2014, hmm. jual terus ketuka. Minta sama Allah, Allah gantikan. Aku pengen bangun rumah sekian, nggak dapat satu rantai satu rantai lebih gitu kan? Nggak dapat harus dapat nih gitu. Alhamdulillah gitu. Tahun kedepannya Alhamdulillah, masya Allah, Allah menggantikan semuanya. Allah mengganti semuanya. Oh tahun kedepannya? Tahun ke kedepannya langsung oh. digantikan sama Allah. Gitu. Jadi Konsepnya berubah ini pak, bertolak belakang dari dunia nih bung, maksudnya kalau orang dulu mau pingin itu, pingin ini, pingin punya rumah beli tanah nabung ya, nabung, nabung, iya. tapi kalau dari Cek Samsir ini sedekah sedekah dengan oh biar Allah yang memberikan iya, iya. oh nih iman tadi ya. harus iman, iman dulu ya iman dulu yang dibenahi iman dulu karena kalau nggak yakin nggak mau dia sepuluh yeah. ribu kan bahil ya orang oh, rugi lah bos rokok nih katanya <laughs> kan banyak ya, seperti bener, itu bener, bener. masih mengalih-alih pakai kali-kali matematika yeah. karena Allah sudah menjaminkan di situ kan? yeah. lah aku yakin aja nih kayaknya bisa nih yeah. gitu alhamdulillah dapatlah rumah berarti benar ya banyak yang terjadi pada hmm. malam tuh sama aku tuh banyak kali hmm. terjadi tentang sedekah luar biasa hmm. aku hmm. minta ini minta itu kayaknya allah hmm. memberikannya kayak makanya aku amal karena nggak apa apa lagi hidup di dunia ini itu ya bang walaupun sedikit yang penting kontinu kan terus nah, hmm. itu aja sampai sekarang lah mudah-mudahan sih malam eh hmm. kalau ya, hmm. ya, termasuk apa sendiri termasuk aku dari tahun berapa itu dua tahun nampaknya kan? pertama buka gak, apa gerakan mas sedekah ini niat ya kan mau ya kan terus saya sedekah, menjalani sedekah ini, tahulah nikah lah kurang lebih ada enam bulan Abang Roni. Oh, jadi Ya Abang kok nangis Abang ceritain. Iya, betul-betul Abang ceritain. Karena <tuk> <tuk> dengan kondisi dia besar banget uh. gini enggak mungkin ada jodoh gitu kan. Oh, <tuk> oh <tuk> <kayak> <tuk> besar nih. Oh, udah se, se, se tempat frustasi <tuk> ya. <berkasih> gitu kan. <tuk> Apa ada yang mau aku besar gini gitu. oh, oh, oh, yakin Allah meyakini. Pusatnya bukan manusia yang menolong Malah Enggak niatnya cari jodoh. Malah sedekah ya bukan cari cewek ya. Iya, karena aku bilang gini, tegak karena kan konsepnya gini nih sedek ya, kan kayak Bang Samsir tadi kan pingin punya rumah ya kan seharusnya nabung beli tanah beli beli batu bata beli kayu beli semen beli pasir iya, iya. kan. Pokoknya nabung bakil lah, pokoknya bakil. Ah, <laughs> ini sedekah ya kan. Nah, kayak Bang Amal tadi kan pingin nikah bukan cari cewek tapi sedekah. Sedekah. Iya. Jadi segala segala sesuatu solusi kehidupan mungkin yang juga yang ke arahnya dunia itu mungkin bisa bisa disolusikan dengan sedekah ya bisa-bisa oh itu bisa semua uh, rumah, rumah, rumah ya contoh rumah. tadi pengen rumah pengen oh, iya. tanah dapat tahun depan karena sedekah Bang Akmal memang ya udah berapa kali ditolak Bang Akmal sama perempuan oh, ditolak sih enggak tapi saya enggak enggak ditengok enggak main apa enggak <laughs> serius gitu oh enggak oh, serius oh, nah, nah, kalau nah, pas nah, abang nah, bawa jajan nah, aja nah, baru dia serius hahaha ya iyalah tapi karena sedekah ini udah menikah ya, udah enam bulan. mantap. luar biasa, luar biasa, luar biasa. Itu dari dia, dari bahwa saja dari sedekah. Solusi hidup itu apa namanya bisa teratasi. Jadi, kalaupun kita mau, apa yang mau kita kejar dunia? dimudahkan Allah dimudahkan bener. Allah dimudahkan. karena janjinya apalagi, ya sehingga apalagi janjinya. akhirat Insyaallah ya kan oh. Insyaallah kalau itu ya karena efek dunia saja sudah dirasak ada rasa punya bener. rumah punya apa uh, kalau mau beristri lagi mungkin sedekah juga ya bisa-bisa kira-kira bisa. <tuk> jangan lakukan kayak gitu <tuk> <tuk> <laughs> iya, loh, nah, ini, kan ini udah istri. istri, kan? Udah, berarti udah habis niatnya. <laughs> Bang Akmal, berarti ya. kalau mau nambah istri lagi, sedekah lagi kan? Enggak, ini Bang Amal tetap sedekah kan? Sedekahnya, ya. nah, anak -anak ini niatnya apa nih? Ya, banyak ya. lah niatnya, -niat kan? Banyak, ah, insya ya. oh, bukan nambah istri lagi lah yang Mas pasti ya. Oh, <laughs> <laughs> Jadi, Bang Samsir, kemarin juga pernah lihat posting-postingan hmm. si Samsir, hmm. ternyata. Begitu banyak orang yang suka dengan kegiatan bangsa Samsir, support, hmm, sampai moderator hmm, hmm, hmm. Ada juga yang berkomentar miring, bahkan hmm. Areman fitnah bahasanya hmm. uh, uh, Seir jangan cerita-cerita sedekah lah kalau untuk kepentingan pribadi Kira-kira yeah. itu kan kemarin ada ya, ada, oh, ada, itu ada. bisa dijelaskan itu oh, iya, Kenapa bisa terjadi atau memang benar-benar dimakan ini duit gasa e, iya, Samsir iya. ah, Curiga ah. juga nih hmm. Kalau itu mungkin kita dari masa lalu kita, mungkin dilihat mereka gitu oh, kan. Masa lalu yang bagaimana? Mungkin kita kan dulu kan, seorang yang megang e, bandar judi bola gitu ah, kan, ee, ee, ee, ee. Dulu Oh, Dulu kan, iya. kita kan judi bola itu kan, oh, besar. mungkin orang nggak akan percaya gitu kan Kau, Oh, kaku. dijudikan ini, duit ini? Kalau orang kayak gitu, kok bisa megang duit gas ya oh. nah, Takut dijudikan gitu kan, takut judikan, jangan soalim lah gitu kan Masih makan waram katanya, oh. masih makan waram jangan judi aja gitu kan, ya udah dari situ gak ada kita balas itu dengan kejelekan dia, gak ada kebalasannya, penting tersenyum aja karena kan Hakim si kan Allah yang mengetahui kan gitu Dan kita kan tenterangan di grup tadi di gas, mereka juga mengasih semangat ke kita, jangan mundur oh kawan-kawan nah, ya. nih, kawan-kawan ya. juga, karena kawan -kawan mengetahui gitu kan, kita tenterangan terangan di gas ini kan terang terang gak nah, senyum-senyum, ada grupnya Oh Oke. di grup itu ada ada dikasih itu oh. misalnya polan bin polan 10.000 ribu oh. gitu. Nama dia juga sudah tertera. Ter jadi kita nggak bisa ngambil. Nah. Nah. Jadi terstruktur memang ya tertib administrasi kalau ya. Kalau enggak mau masuk ke grupnya ya kita screenshot. Screenshot, biasanya uangnya udah masuk. Oh, oh, takutlah dia ya. Jadi yang yang komplain ini bukan orang yang masuk donatur. Nah, donatur. Enggak, yang unik ini kita ambil wa dia nomor dia. Uh? Kita masuk ke grup Uh, uh. Aibis itu dia keluar, dia gak mau, panik dia, panik, panik gak. <laughs> panik gak. panik lah masa ya. ya. Kita masukkan misalnya kita ingin mengajak dia juga, gitu. hmm, benar, dulu, benar. jangan langsung melonjok dulu. Mas saya tabayun lah, ya, iya. ini masalah. lo kerjaanku gitu ya. ya ini kerjaan Semua kita. kan manusia ini punya latar belakang bung ya kan, uh -uh. tapi intinya tetap kelapa gula merah. Ya, apa itu? Ya inti itu kelapa gula merah. Oh iya iya. Oke debat nih pasti dikali tapi intinya itu kelapa iya, gula merah iya. benar, benar, benar. jadi tadi ceritanya saya Samsir dulu bandar judi ya. dan judi bola megang-megang ke... duit orang lah kita. Oh. sampai oh. Oh. Oh, mungkin terkenal lah di tebing tinggi ini kalau mau judi bola tuh sama Samsir gitu lah ya iya iya karena kita megang duit bola berarti kan? mungkin areanya sama ya pengalamannya megang duit orang tapi sekarang lebih ya gitulah dia Bang. ke jalan Allah jadi tadi gini, ya bener kalau lah dulu aku megang yang haram uh -uh. Allah gantikan aku, yang halal yang hari ah, ini. Masya Allah Jadi itu, makanya aku dicoba mau, ya, dicoba. Mau bener. aku gerak itu mengutip hmm. tiap Jumat tuh, kutip tadi pagi itu, Aku kutip tiap Jumat itu. Mungkin hmm. Ma'arim, mungkin pernah lihat aku juga mengutip, Karena iya. banyak terang. kemana sih aku mengutip, hmm. Liling aku mengutip itu. Makanya ini yang motivasiku tuh, untuk semangat aku tuh, aku ingin menghapuskan dosa-dosa yang lalu nah, Bagaimana Mereka aku dulu megang uang haram? Hmm. Sekarang, uang haram aja enggak aku, gak usah ini gak mau ya ya 2 juta orang menang kasih 2 juta gitu kan hmm. apalagi gas yang kecil gitu kan tapi menilainya banyak gitu oh, untuk masyarakat Allah, kan gitu kan luar apalagi luar untuk saudari. makan untuk para-para dua para miskin oh isya jadi amalan aja lah ini kayaknya cocoknya enak nih gitu kan seberapa lama aku nanti hidurnya ini ya itulah kalahkan karena hmm. aku lama juga main judi bola tahunan gitu oh. tahunan kayaknya aku pada bersalah nih sama kecipta mm -mm. ya aku salah nih tapi seperti yang, yang abang ya, bilang tadi, ya, ini berpikir yang sir, kita, kita hajar nyisir. Ih, makan beternak naik ini oh, ya kan? Ah, benar, benar, benar. ini mana yang lain-lain itu? Udahlah, Kak. Enak loh, kah, dari pahala. Ngapain kau harus mikirin orang gitu? Mm -hmm. ya kita dapat pahala kalau untuk, untuk kita, kita sendiri ngapain-ngapain bagi-bagi pahalanya Nampain ya -bagi gitu oh, kan. ah, benar, kalau benar, orang benar. mereka nggak mau bagikan ya kita aja gitu eh. sendiri, kenapa banyak? kan banyak untuk kita ya, ya iyalah, iyalah ya. Benar, jadi, benar, kita amalkan ajalah sampai berapa umur kita nanti dunia hmm. itu jadi amalan kita. jadi Bang Samsur ini memberi kecemburuan yang positif Bung bagi teman-teman yang lain betul-betul ya, jadi teman-teman yang lain itu bukan dia aja, ayo masa aku aku aja nggak kayak gitu, tapi dia tetap istiqomah, jalan kebenaran terus yeah. lihat teman-temannya, oh ah, teman-temannya, Oh pasiennya, oh ah. masa dia dia aja, oh ah, aku kapan, ah, jadi tergerak hati ah, yeah. teman-teman gitu. Betul betul betul. Jadi untuk mungkin untuk uh, ini ya, apa namanya sebelum closing, kira-kira hmm. uh, tips lah untuk kawan-kawan yang lain. Ah benar. Untuk bumbung di luar sana lah abang. Uh, uh. Mungkin bergabung di gas mungkin atau ya inilah ya. bagaimana sedekah ini kira-kira uh. kasih sedikit motivasi Dipsnya untuk para uh, komunitas lah ya dimanapun kamu berada untuk komunitas dimanapun kamu berada ya saya pribadi berbuatlah baik berbuat baik dimana saja komunitas berada Mau gas, mau yang lain gitu kan hmm. Berbuat -ber -ber -ber baik aja gitu ya, Nanti kita Allah. dikumpulkan bersama-sama Allah nanti gitu kan ah, nah, Masya Allah, Allah. Yang ya, penting Allah. kita siapapun dia, dimanapun dia Berbuat -ber -ber baik aja lah Bersedekah ya. itu banyak manfaatnya Untuk diri kita, keluarga kita Terutama kayak aku ini ber -ber berumah tangga gitu kan Apalagi dagang Iya hmm. betul uh, Terutama untuk dagang nih, Alhamdulillah ya. gitu Ayo kita sedekah Akhirat dapat, dunia dapat Enggak gitu. oh, usah perlu kedukun ya cukup sedekah aja kalau mau berdagang ya. <laughs> ya berarti benar ya bung ya konsepnya kalau kita mengejar akhirat dunia dunia akan mengikuti. mengikuti dunia mengikuti wow, dunia biasa dari bang akmal kira-kira ya, Untuk masyarakat, ter saya masyarakat terpenting pilih saya masyarakat terpenting karena ramah sedekah Mudah-mudahan pahala kita rezeki kita berkah berkah Masya Allah. Allah. masyaallah keinginan tidak diberkahi Allah ya, ya. Ah, mungkin itu dia Oke okay, kita besar. sudah 35 menit bincang-bincang nggak, ya. nggak, nggak, nggak terasa ya enggak terasa kalau uh, eh cakap-cakap nih cerita-cerita apalagi, apalagi sama agak sih ini. kalau bisa ini pengen lagi ngorek ngorek apa Badan. lagi gini kan jadi biar mungkin banyak nih orang-orang uh, yang bisa menjadi donatur atau teman-teman di luar sana bisa mengikuti jejak gas ini kan iya apalagi hmm. mungkin ya dinas-dinas yang terkait juga bisa mengikuti jejak gas hmm. Ya. Hmm, benar atau mungkin ada pesan bisa jadi staf ahli gitu Iya mungkin hmm. uh -uh. Oh iya tapi sebelumnya mungkin untuk yang terlupakan tadi hmm. eh uh, pernah ini dihubungin atau dari pihak pemerintah memberi kontribusi Enggak pernah, pernah Jadi gak gini mari, mari uh, sikit. aku tambahkan iya, sedikit uh, uh, Sebenarnya kalau mesejahterakan masyarakat di kota kita yang kecil ini uh, uh, Paling gampang sebenarnya uh, Paling gampang kali. Uh, Paling gampang uh, gimana, ya. gimana? Kalau kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis ini ya uh, Gimana itu Kita masyarakatnya Suruh uh -uh. kepling atau lurahnya uh -uh. Ikut di dalam bentuk dalam gerakan ini ya uh -uh. lingkungan wajib ada yang ngikutinya 400 kakak atau 300 kakak Kita ambil aja lah 10 orang aja hmm. Di situ jor-joran rutin memberikan ya terbantu nggak masyarakatnya oh, Kita bentuk gas bener -bener Gas 1, gas 2, tubungnya. gas 3, gas 4, gas 5, gas 6 Sampai berapa lingkungan Gas perkeluaran, perlingkungan iya ya Perlingkungan iya, be Jadi Ini belum abang sampaikan sama bapak itu Sudah, sudah kita sampaikan juga untuk uh, Mungkin ada kota Dewan Kita uh -huh. berikan juga gitu Ya ada yang bilang Ayah, masyarakatnya payah ayah. Uh, ayah. Oh so, anggota Dewan bilang masyarakatnya payah? Ya bilang agak sulit ya Agak sulit uh, kayak -kaya gini kita kan berjalan ini agak susah ya karena mungkin karena di anggota Dewan kan parlemen itu Bung suara dia kan nggak bisa memutuskan satu keinginan jadi harus bapak itu ya kalau bapak itu bisa kelura. pasti Lurah dulu pernah kita bilang gitu Lurah Lurah dulu kita bilang orang lurah itu kita bilang nih? enak mantap ini cuma kan jangka ini kan gerakan ini kan panjang sih sibuk Bang kerjaan iya, banyak kan Ya aku bilang kalau Pak Lurah nggak siap kita yang yang kita yang ngamin, iya. oh. kita nah, siap gitu. Yang berarti kan Lurah buat peraturan. Lura -lura. Iya. Kita siap kan. gitu. Oh kalau itu benar tapi kan kalau misalnya disuruh Lurah, Lurah sibuk An ya, kan sering banyak kegiatan itu. Kalau mau ng ngurus ini ngurus itu Pak Lurah jadi Lurah Rapat, rapat. Lura ada di kantor. Uh -huh. Belum datang. Uh -huh. Kan gitu. Uh -huh. Tapi kalau misalnya anggotanya atau nggak sendiri yang mau dilibatkan bersedia ya. Bersedia oh, kita. Bersedia luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi itu bapak-bapak ini gas bersedia untuk berpartisipasi mensejahterakan. Bener benar dengan formula atau tips yang diberikan tadi ya boleh dipertimbangkan gas ini independen tapi udah berjalan ya udah eksis ya selama dua tahun udah eksis ya dicintai mama mama. Bener benar masya Allah kalau nyalon jadi bareng nih sehat ya sir kalau udah apa sehat ya sir eh Ya bang apa enggak banyak yang Amal. mendoakan bang Samsir Iyi, sama bang ya berkaya berapa mama-mama tiap Jumat 100 ya Allah oke okay, oke okay. luar biasa oke okay. pada malam hari ini nah, sangat luar biasa itu tadi bincang-bincang kita bersama gas uh, sangat menarik menarik uh, jadi motivasi hidup iya. kita juga dunia akhirat dapat dunia akhirat. Uh, dan pastinya tadi uh, segala solusi kehidupan tuh ternyata sedekah itu bisa membantu iya, jadi sedekah itu tidak menunggu kaya Pak ya Iya tapi bisa dipaksa ya dipaksa. dari kecil mudah-mudahan nanti bisa bersedekah besar iya, ya bukan mudah kaya yang bisa membuat kita bersedekah tapi, tapi iman. iman kalau menurut benar, saya sahab luar biasa Allah, luar pada biasa. malam hari ini uh -huh. Oke okay, kita mungkin mengundurkan diri karena waktu Iya kalau ada salah kata kita mohon maaf jangan dilaporkan ke polisi jangan disimpan <laughs> di dalam peti uh -uh, dan uh -huh. dan kami tidak akan menumpang mandi iya Oke okay. okay. kami dari podcast Jalanan, yang penting podcast iyalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh